17 Agustus tahun 1945 Titik awal bendera merah putih dikibarkan Seluruh pribumi Indonesia memberi penghormatan Jiwa Pancasila tertanam di atas kemerdekaan Tapi bendera pusaka itu merindukan teriakan kemerdekaan Bukan hanya sekedar seremonial belaka Bukan hanya ucapan cinta tanpa asa Tapi tentang darah juang pahlawan Apakah merasukimu tanpa jeda Kemerdekaan bukan sebatas dongeng di bangku sekolah. Sabang sampai Merauke telah menjadi milik Nusantara. Bumi pertiwi ini sudah semakin menua. Jangan biarkan kemerdekaan nyaris kehilangan harapan karena pemuda enggan bergerak. Hei pemuda! Sesungguhnya arti kemerdekaan ada di tanganmu Kehormatanmu sebagai harapan bangsa Jangan hanya sebatas bualan Tak perlu urat nadimu berteriak maju dengan bambu runcing Cukuplah bergerak demi terus tegaknya kemerdekaan yang hakiki Jangan biarkan mimpi-mimpi bangsa ini terkubur Jangan biarkan Bung Karno Perjuangan dari jutaan nyawa Yang telah tumpah Lanjutkanlah perjuangan Di tanah surga ini Jadilah pembela negeri Dari para raga Yang memperdebatkan perbedaan Identitas Dari para mulut yang mencerca Pancasila Dari para tangan Yang memporak-porandakan Persatuan Karena kemerdekaan adalah Kesempatanmu Kesempatan untuk terus di pada negeri busungkan dadamu dan serukan jayalah selalu Indonesiaku